mana punya Zadin si itu ya? Iya. Ini, ini kita tanam kemarin. Ya? Ya, ya, ini iya. Pas depan Mas ya, sini-sini nah. ya, nah. sini batasnya. Ya, iya. hmm. ya. Ya, keluar, ya. Ini kecil -kecil sehat anak. kecil ya kan Iya kecil ya kalau itu bukan pinang batara itu ya, pinang lokal tuh oke deh Ada busuk juga